halo semuanya aku baru saja terima paket dan ini adalah repeater untuk penguat sinyal penguat sinyal wifi ini adalah penguat sinyal wifi Oke kita akan buka kita akan unboxing sama-sama kita buka ya Oke kita buka Oke okay. Baik Dan Ini dia dalamnya Seperti ini Nice Very very nice Jangan show inggris bang Ya yeah. Ini dia Wireless and Wifi repeater More range For every Wheelan Network Oke okay. Kita akan buka Dan bagaimana dalamnya um, bukannya dari atas Dibuka dulu Penguncinya Satu Dua Tiga 3, 2, 1, 3, 2, 1, dan kita akan ambil isinya 1, 2, dan 3. Taruh, taruh, taruh, belum bisa, belum bisa, belum bisa, belum bisa. Angkat, 1, 2, 3. Nah, ini dia isinya ada ini alatnya kemudian dapat kabel kabel kabel lan namanya kabelan bukan perkabelan tapi kabel nama kabelnya lan bukan digabung ya bukan kabel lan tapi kabel lan pakai spasi ya ini namanya lan. Ini namanya lan. Ini namanya lan. Kabel lan bukan per kabel. Kabel kabel lan bukan kabelan. Artinya kabel kabelan. Maksudnya ya kabel. Namanya lan kabelan gitu. Ini dia seperti ini. Ini saya tidak tahu ya. Ini ini. Uh, namanya apa dan ujungnya apa ya sama aja sini sepertinya ya ini namanya kabelan seperti ini ujungnya jadi kanan sama ya sepertinya saya tidak tahu sih untuk kabel ini gimana saya tidak saya tidak tahu ya yang saya tahu tuh cuman kabel usb xlr trs trrs sama ts itu aja sih. Kalau ini belum tahu juga, ya kan? Terus kabel juga yang dibuat di komputer itu yang biru itu saya juga ya belum tahu, belum tahu banyak tentang perkabelan. Ini dia, seperti ini dia kabel LAN. Oke, selanjutnya ini di alatnya dan masih bagus. Selanjutnya untuk... Instalasinya, ini bisa dilepas juga ya? Aduh dulu, oh nggak bisa, oke. Okay. Selesai bisa, lah nggak bisa, oke okay lah. Ini beda, oke okay lah ya. Ini tidak bisa dilepas, oke. Okay. Ini kita akan lepas dan 321 ayo fokus kamera, fokus fokus, se. Eh, ya oke okay. bagus oke okay. dan ini caranya kita colok ya kita colok ke listrik ya ini untuk lan colokan lan yang ini ya dan di atas ini ada tombol untuk menyalakan. Ya. Atau mungkin ini tombol untuk reset atau restart ya. Karena di sini ada tulisan restart tapi tombolnya tidak ada lagi, tidak ada yang lain, cuma satu ini saja. Berarti ini restart ya. Ini restart. Ini restart, bukan untuk menyalakan. Ini restart ya. Ini restart. Oke, okay, baik. Ini kabelan, ya. Colok kabelan di sini. LAN, LAN, LAN, LAN, LAN. Oke, okay, baik. Sekarang kita akan colok. Oke, okay, saya akan colok ya. Saya akan colok di bagian ini ya. Di bagian tengah Oke okay, Sudah Dan sekarang Kita akan masuk ke proses Selanjutnya